Yang saya hormati Bapak Taufik Effendi mewakili Pemprov Jabar Kemudian Bapak Ahmad Sudrajat mewakili PBNU Sebagai Ketua Lazis NU Pak Ibu Bapak sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo budaya, Salam Kebajikan Sebentar lagi kita akan secara resmi menyerahkan empat orang WNI kepada keluarga yang pertama adalah pertemuan Ibu Eti binti Toyeb Anwar dengan keluarga Ibu Eti sebelumnya sempat divonis hukuman mati atau kishos di Arab Saudi dan yang kedua adalah penyerahan kepada keluarga, Bapak Aldi Fauziansah Suwandi, Bapak Amin Sumardi, dan Bapak Sobirin, dan nanti akan saya sampaikan eh, kepada eh, keluarga. Eh, Ibu Bapak, kepada Ibu Eti dan keluarga, saya perlu sampaikan dan juga kepada Ibu Bapak semuanya bahwa. Proses pembebasan Ibu Eti bukan merupakan upaya yang mudah. Ini merupakan proses yang sangat panjang. Kita patut bersyukur bahwa di dalam proses pembebasan ini banyak pihak yang telah membantu kita. Oleh karena itu, pada kesempatan di siang hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak antara lain kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga Pemprov Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah tiga orang WNI yang tadi saya sudah sebutkan yaitu Bapak Aldi, Pak Amin dan Pak Sobirin. Eh, Pak Aldi, Pak Amin dan Pak Sobirin ini adalah ABK kapal Amerger 2 dan kapal Amerger 7. Yang menjadi korban penyanderaan di perairan Gabon, Alhamdulillah, bekas berkat kerja keras semua pihak dan doa kita semua. Pada hari ini, saudara-saudara kita dapat kembali ke tanah air dan berkumpul bersama dengan keluarga, dan proses ini tentunya memerlukan kegigihan, ketekunan, dan... Ke, kesabaran Kesabaran dari Kita semua Nah untuk ABK koordinasi Yang intensif Telah kita lakukan melalui KBRI Abuja KBRI Paris Dan langsung yang langsung Bergerak secara cepat sejak pertama kali mendapatkan informasi mengenai penyanderaan pada bulan Mei 2020. Alhamdulillah dalam waktu yang relatif singkat, yaitu satu bulan, tiga sandera WNI tersebut dapat dibebaskan. Dan oleh karena itu, khusus untuk pembebasan sandera ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada perwakilan Indonesia di Abuja, Paris dan juga Konsul Kehormatan Indonesia di Gabon. Ucapan terima kasih juga kita berikan kepada negara sahabat yaitu pemerintah Perancis, Gabon, Nigeria, dan Korea Selatan serta KL terkait antara lain Kemenko Polhukam, TNI, serta BIN. Ibu Bapak yang saya hormati, kedua kasus ini sekali lagi menunjukkan bagaimana negara akan terus berusaha untuk hadir melindungi warga negaranya di luar negeri. Tantangannya sangat-sangat banyak, memerlukan proses yang sangat panjang dan komplikirin. Dan saya akan terus memastikan bahwa mesin diplomasi kita terus bekerja untuk menjalankan amanat ini. Dan Kementerian Luar Negeri tentunya tidak akan dapat berhasil menjalankan misi tanpa kerjasama dengan yang lain dan oleh karena itu kerjasama yang selama ini kita terima saya ucapkan terima kasih dan saya berharap agar kerjasama ke depan akan lebih baik lagi tapi juga bersama-sama di saat yang sama penting sekali buat kita untuk menguatkan aspek pencegahan Preventif, seperti pemahaman yang baik mengenai hukum setempat, ini terutama bagi WNI kita yang bekerja di negara-negara seperti di Arab Saudi. Penting sekali untuk memahami. Hukum yang berlaku di negara tersebut Sebagaimana juga kita mengharapkan orang lain memahami dan melakukan atau mentaati hukum di tempat kita Nah sebagai catatan Ibu dan Bapak sekalian dapat saya sampaikan sebenarnya Saudara-saudara kita ini sudah tiba di tanah air beberapa saat yang lalu setelah ketibaan kami pastikan bahwa protokol kesehatan dijalankan secara ketat dan Alhamdulillah semua dari saudara-saudara kita dalam kondisi yang sehat telah melalui semua aturan yang ditetapkan pemerintah terkait protokol kesehatan dan oleh karena itu setelah dinyatakan selesai protokol kesehatannya maka pada hari ini dapat bertemu kembali dengan keluarga jadi dengan demikian saya ingin serahkan secara resmi Ibu Eti, Pak Aldi, Pak Amin kepada pihak keluarga dalam hal ini saya mewakili pemerintah Republik Indonesia dan kepada Ibu Eti, Pak Aldi, Pak Amin dan Pak Sobirin, selamat kembali bertemu dengan keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah membantu upaya-upaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu kami mohon untuk tetap di tempat untuk penandatanganan berita acara serah terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur Saya hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Atas nikmat dan berkahnya Sehingga saya bisa hadir di sini Untuk bertemu dengan ibu saya Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Presiden Kepada Ibu Menteri yang telah membantu ibu saya selama di Arab Saudi Saya ucapkan juga terima kasih kepada perwakilan pemerintah Republik Indonesia yang ada di Arab Saudi Terima kasih atas semua bantuan, perhatian dan segala usahanya Sehingga ibu saya sekarang sudah sampai di Indonesia kembali Terima kasih kepada uh, Nadatul Ulama kepada pemerintah daerah atas bantuan untuk membebaskan ibu saya Terima kasih juga kepada PWNI dari Pak Iqbal sampai sekarang Pak Yuda. Membantu saya dan keluarga bertemu di Arab Saudi selama kunjungan selama tiga kali. Saya sangat bersyukur dapat melihat ibu saya di sana bertemu. Atas bantuan Bapak Ibu semua, saya hanya bisa berdasarkan terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang terhormat kepada Ibu Menlu dan yang terhormat kepada Pemerintah Indonesia dan yang terhormat Bapak Ibu Yang Hadir, kami mewakili keluarga Tiga APK. Saya berterima kasih. Pada pemerintah Indonesia, Bapak Presiden dan Menteri Luar Negeri dan terima kasih banyak kepada yang telah hadir di sini dan. Saya mengucapkan semoga Bu Menteri Sparky selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih